Oke okay, next, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kembali lagi bersama channel saya di sini Awir Official. Dalam video kali ini khususnya di Karasolidar Ajo telah ready dalam proses pembuatan mbak damtruk. Satu dua, yang satu udah selesai dalam proses pengecatan udah finishing dan satu lagi dalam proses pengerjaan. Nah terlebih dahulu saya mau mengucapkan terhadap teman-teman yang berada luar sana. Terima kasih banyak yang telah mengklik tombol subscribe. Semoga anda sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Next sedikit kita review bagian-bagian bak -bagian truk yang dilakukan proses pembuatannya hari ini juga. Oh ternyata bagi teman-teman yang berminat dalam proses yang ingin membeli hidrolik seperti ini khususnya untuk bagian. Bawah dam, bawah badam truknya, silahkan aja japri atau singgahi kolom komentar seperti ini ya. Yang ingin melakukan proses pembelian terhadap hidrolik, silahkan saja datang atau kontak person ke nomor 83465554. Ini lagi proses pembentukan, sudah selesai cuma dilakukan pembersihan nanti bagian tiap sudut ini terus dan bagian sebelah kiri ini udah selesai ya dilakukan proses pengecatan oke okay. melakukan proses pembuatan nombeng bagian belakang, bro. Ketawa di bro. Hey. lagi kerja, dan ini bagian belakangnya belum selesai. Khususnya bagian lantai, nanti kita akan melakukan proses pemasangan bagian lantai. Ayo, siapa lu Jauh, nah, ya, itu tim atau mekanik dari Kaltsorizal ajo. Jalan bebas kilometer 20 ajo. Inilah yang melakukan proses pengelasan bagian dari tiap sudut dalam proses pembuatan bak dump truknya. Oke. Okay. yang digunakan di Karoseri Rizal Ajo adalah cat bermerek seperti ini next kita lihat sedikit panukto eh? tabung cat bang apa merek catnya bang Nih. Penlux, kita menggunakan merek cat Penlux dalam proses pembuatan dump truck ya. Ada warna hitam, kuning. Ya karena kita menggunakan tiga warna hitam, kuning dan dasar warna abu-abu ya. Itu tergantung dari uh, konsumen atau nasabah dalam proses pembentukan dump truck warna apakah yang dia sukai. Bagian proses pembentukan badam truknya nanti kita akan melakukan proses pemasangan bagian lantai. Ini merupakan orderan dari Medan. Wah, berbahaya ya! Karasoyizal Hajo sekarang ini bertubi-tubi dalam proses pembuatan badam truk. Orderan dari Medan hari ini juga. Oke, okay, next. Terima kasih banyak. Nanti kita akan juga mereview bagian bak sebelah kanan yang melakukan proses pengecatan, prosesnya di karo solid dan see you next time.